balik lagi bareng aku Zokon Tianda di my YouTube channel. Dan hari ini aku lagi ada di Medan pastinya. Jadi uh, hari ini kita lagi goes guys karena di Medan itu lagi hype kali itu goes-goesan karena salah satu untuk mendapatkan imunitas tubuh itu salah satunya adalah dengan berolahraga ya salah satunya dengan bersepeda ya kan. Nah, hari ini kita lagi ada di perdeka Walk dan kita lagi goes bareng teman-teman tapi bukan hanya sekedar guys, guys, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke beberapa temen jadi pertanyaan tuh kayak, uh, ada beberapa pertanyaan lah, nanti akan aku tanyakan di tempat yang berbeda tapi hari ini aku akan coba kasih tahu ke kalian, di Medan itu banyak, banyak lagi pokoknya orang-orang lagi -orang naik sepeda kalian bisa lihat di sekitaran sana, itu banyak anak-anak sepeda, anak-anak Medan yang lagi naik sepedaan di sekitar sana itu, kalian bisa lihat sepanjang jalan Merdeka waktu itu banyak banget itu orang-orang yang lagi naik sepeda guys Saran-sana juga, kalau bisa lihat di sebelah sana. Ya, jadi memang di Medan ini lagi hype, banget itu lagi hype kali itu, orang-orang yang naik like sepeda, goes untuk mendapatkan imunitas tubuh supaya jadi lebih keren. Uh, aku pengen ngasih info aja ke kalian yang pengen nge-modif atau pengen upgrade sepeda, supaya lebih keren atau minimal nggak malu-maluin waktu keluar gitu. Loh jadi kita langsung aja tanya-tanya ke abangnya ini, ke temanku ini supaya kita nggak lama-lama lagi di sini, oke? Okay? buat kalian yang pengen upgrade sepeda kalian bisa dapatkan info menarik, guys, dari abang ini oh, oke okay. pokoknya kita langsung aja ke lapangan, oke, okay, let's go woi, oh, hey, balik lagi bareng aku, Zoko kita udah nyampe ke lokasi yang aku bilang tadi mau ke NE abang-abang yang kita bakalan gali informasi tentang sepeda gimana dia cara nge-upgrade sepeda yang dari ratusan ribu menjadi kelihatan kayak jutaan guys. kita langsung aja ngobrol-ngobrol lah ya kita ngobrol-ngobrol santai di sini bareng abangnya. bang, bang, sini lah bang. ya. ini loh bang. nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dengan bang Dharma. kita ngobrol sambil duduk apa berdiri bang? serah sih. duduk apa duduk apa berdiri? serah bang. abang kan reporternya. yaudahlah kita duduk aja lah bang ya. santai, relax jadi kita nggak usah ada yang di set-set, kita padanya aja oke, okay, kita akan coba aku coba nanya-nanya ke abang ini pertanyaan pertama bang, nama abang kan udah tahu, bang Dharma Abdiril instagram abang nanti aku taruh di luar lah abang udah punya pacar belum? santu saat ini belum belum ya? lihat guys, jadi ganteng juga nggak menentukan kalian jomblo apa enggaknya. kayaknya nggak penting kan pertanyaannya oke okay, pertanyaan pertama, bang. sepeda abang ini sepeda apa merek pertamanya? gak tahu sih ngambilnya dari berapa tempat rongsokan sih ya. mereknya apa mereknya? Gak di situ terdulus Unity tapi ya rata-rata seperti itu high ten ya. High ten itu sih bahannya besi. Oh bahannya high besi. Steel, ya. High ten steel. Tapi pro, produk dengan brand ini tuh emang bagus apa cemana? Kurang tahu juga sih. Unity sih kayaknya sudah punya nama. Sudah ya. punya ya. nama. oke okay. Cuman ya nggak sebagus Polygon atau apa Tapi bang beli bekas kira-kira abang bisa ngasih tahu nggak harga nominalnya abang beli itu berapa harganya? saya beli di harga ribu, sebelum ya? jadi sebelum ya. jadi kayak gini maksudnya sebelum -se -se -se secantik inilah gitu ratus ya, ribu 500 itu udah layak pakai sih udah bisa dipakai ya. oke okay. nah oke okay. dan sekedar pakai bisa sekedar pakai terus udah berapa cek abang bonceng naik sepeda ini <laughs> Gak ada pertanyaan yang lebih baik Wak. Yang jadi, okay. lebih paedah gitu Oke okay. Nah Wak Ini kayaknya kita langsung aja ke sepedanya kali ya Jadi abang ini nunjukin apa-apa aja yang udah di upgrade iya, Dan iya. Kalau nanti abang mau ngasih tahu berapa nominalnya Abang kasih tau gak apa-apa Kalau misalnya abang gak mau ngasih tahu, ya, Kasih apa. angka yang something-something Misalnya 200 something ratus ya, something, ah, Sekitarnya gak apa-apa Oke okay. Kita langsung aja kali ya Wak ya Lihat uh, Biar kalian tahu apa aja yang udah diganti abang ini Dari sepeda yang macam kayak gini Jadi kayak gini Yuk, oke. Okay, jadi kalian bisa lihat uh, sepeda yang bakal kita bahas di sini untuk info ke kalian para pecinta sepeda yang ingin upgrade yang dengan nominal yang ya pengen pe yang senang senang upgrade dan dengan nominal yang murah kalian bisa coba dapatkan info kita kita tanya abang ini gimana abang ini upgrade sepedanya. Ini kalian bisa lihat uh, gambar eh, sepedanya ada di sini ya guys. <laughs> sepeda Unity bukan Harley ataupun bukan sepeda-sepeda yang mahal lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, abang apa alasan abang itu kok bisa mau upgrade sepeda itu kenapa apa memang awalnya itu jelek apa memang pengen senang upgrade aja gitu emang dari dulu sih udah senang upgrade kan dari awal bermain motor juga kan oh senang main motor ya ini juga kemarin niseng kan gak ada kegiatan udah coba ngambil eh uh, di marketplace oh marketplace ada yang jual ya udah saya jumpain seudian jadi deh Akhirnya deal. Lima 500, ratus 500, 500 ribu. Ya. Oke. Okay. Apa bang nggak puas sama sepeda lima ratus ribu itu apa? Memang abang pengen nambah cantik lagi biar lebih apa? Memang jiwa-jiwa upgrade abang itu ada apa gimana? Awalnya sih saya coba-coba ya. Udah ini kak. Awalnya sih saya apa? Uh, sekedar doang kan, makai, eh, Terakhirnya jumpa temen-temen yang lain kok pada main sepeda juga. Kebetulan uh. jumpa sama orang, orang yang main sepeda lipat kan akhirnya saya coba, loh, kok enak ya, kok enak. Beda bawahnya sama sepeda ya? sepeda yang nah, lain. Awalnya gitu, awalnya keracunnya di situ sih. kan okay. Niat upgrade deh. Akhirnya jadinya niat, niat upgrade. Oke. Okay. Kita tanya apa-apa aja yang udah abang upgrade dari bawah. Atau terserah abang mau menjelaskannya apa, apa aja yang udah upgrade dari sepeda ini. Dimulai dari yang paling murah abang upgrade sampai paling yang mahal. Oh, sebenarnya gimana? Ini belum kelar sih. Oke. Okay. Makanya belum pakai caga kan itu. Hmm. Caga itu kalau bahasa orang sana itu apa ya? Standar. Uh, standar. Ah ya. standar. Ya. Kalau di sini bahasanya caga. Ada. Sana bahasanya standar. Nah dari pula yang paling murah abang upgrade itu apa? Dari cat, yang paling. Ya dari oh, abang cat. Abang pertama cat dulu. Cat. Ini saya modalnya cat semprot kaleng doang. Itu cat sendiri. Serius? Ya. Saya cat sendiri karena iseng biar ada kegiatan kan awalnya hanya di rumah aja kurang hmm. kerja nggak ada kemana-mana kan hmm. lockdown kemarin karena corona ya udah cari keisengan saya coba cat ulang saya sendiri pakai ini terus ini partnya saya carbon water printing mana water printing ya ini kayak gini bisa lihat bang bukan stiker ya oh iya bukan stiker bukan ini saya water printing itu juga dibantu teman jadi ini dibantu teman kebetulan dia memang ahlinya di Airbrush, Andre Airbrush, namanya di nanti saya apa tech, Andre? Tech, Andre Airbrush. Andre Airbrush. Andre Airbrush. Nah, Airbrush Andre Airbrush. Dia sih yang ngebantuin gitu, hmm. coba tahu Tapi tetap uh. modal awalnya dari saya sendiri juga. Ini tadi abang ngechat berapa habisnya untuk beli cat? Sekitar dua ratus. Dua ratus ribu. Iya, eh, udah cat dari Foxy Basic cat uh, abang aja emang ya, kok bisa serapi ini? Enggak, enggak pernah nggak ada. Saya modal YouTube doang. Thank you YouTube. <laughs> kan babi. Kan. Jadi buat para uh, tukang cat di luar sana, <laughs> kalian harus ngekat YouTube. Lihat kayak gini bagusnya dari YouTube doang, dong? Modul semprot doang. Dua ribu bang ya? iya. Catnya apa aja tuh bang? Ini. Foxy Foxy. Cat dasar, silver. Nah. Karena kan mau main candy tone. Apa? Main candy tone. Main candy tone. Terus, Terus. ya ini cat basic. Eh, cat, cat aslinya warna biru sama. Tapi merah, ini candy. abang ini dulu nggak? abang hancurin lu nggak cat dasarnya? iya, pasti dong di gosok dulu kan oh, okay, okay. tapi saya nggak pakai remover sih, capek jadi langsung aja ditimpa? Nah, enggak, digosok, dikeratakan, dihalusin, baru ditimpa Foxy oke okay. lagi di clear pakai clear k dari Samurai juga semua ini? dari Samurai sih ini abang? sama, itu juga di.. tapi sama abang itu tadi yang punya yeah. itu berapa bisnya abang ini? rahasia, itu karena.. kawannya ya, oke okay. kawan. buat kalian yang mau buat kayak gini ya, kalian langsung ke Instagram abang itu aja lah, karena kawan terus ini karena temen sih, jadi oke oke oke terus, apalagi yang abang upgrade, yang dari paling murah nih? Crane-nya. anjir, kalian bisa bayangin ga yang paling murah aja udah ratus ribu nya ini sebenarnya crane-nya ini sementara kan karena menunggu ya cair gaji lah krangnya yang mana bang? Ini crankset namanya di pedal. Oh ini? Ah, ya. Oh ukuran 52 itu saya dapat di Shopee yang harga lima puluh lima ribu. Topy Ukuran lima T. 52 T. Harusnya kalau pakai yang daholow taxi udah harga di atas sembilan ratus. Cuman ya tunggu dulu kan satu satu namanya juga upgrade pelan pelan. Kalau ya, langsung semua ya, ya. plek, dari mana duit ya kan? <laughs> bosan. Apalagi ya? Apalagi? rem sih masih apa saddle juga masih bawa apa bawaan yang kemarin? ini bawaan kemarin? iya Atlantis bukan? Pasifik ya ini juga hand grip masih bawaan Pasifik sih hah? Nah lingkar nih, nah lingkar ya itu kita upgrade pasgrena, abang beli, beli. di pesaikan apa baru? Uh, ada deh pokoknya belilah ya dari online saya beli itu velgnya aja satu biji 200 ratus biji satu biji ya, Ya? jadi sepasang sekitar 400 aku karena nggak tahu sepeda ya. guys, jadi ya terus mahal kiatannya. di forknya sih atau jari-jari itu kena cepel impul ke depan belakang. oh ini ganti juga? Apa? ya 150 -an. oh berarti ya. untuk total dua ini habis empat ratus. ini ah ini mah apa ribuan. doang, ribuan? dua ribuan ini hanya untuk apa model-model quick release kan untuk model sekarang di handle pos pakai pakai quick release hmm. ya. Ya, ini yang biasa-biasa juga masih penting ya, intinya partnya karbon ya kan Ini nggak kemarin 50 ribu ya kan? Terus Itu bangku Leher bangku ya di karbon sendiri aja bawaan. Terus sprocket pakai decaf Shimano Abang ganti Terus juga? Speed, ya. Berapa itu bang? Sprocketnya udah sprocket sih kemarin sama ini juga Hub-free hub dari Shimano Deore abisnya? si mnodeori ya, belum jangkrik sih, cuman kan memang untuk launchernya hmm. itu sekitar 400 ratus nggak kemana kan belakang, 400 ya udah quick release udah quick, dan belum jangkrik itu yang mau bilang tadi ya? ya? itu belum jangkrik hmm. kalau ini juga dapat part dari teman sih ini? iya, oh, Shimano juga part dari teman. nggak beli? speed, terus ini juga dari online uh, L2 L2 OA5 untuk speed shifter nya yang mana? Forknya bawaan juga itu cuma modal di garpu ini kocok. Enggak, itu fork. Itu modal karbon doang. Jadi apa yang ada dimanfaatkan untuk kelihatan lebih wah lagi gitu. Oh, sendok ini, apa ganti? Ini kabelnya juga dari Jack Wire sih. Mana? Mana mana? -mana? Nah, Jack Wire. Ini. Oh, Jaguar. kabelnya. Kabelnya aja kurasa udah lumayan sih kalau kabelnya. Main -main. Sejuta dah. Enggak, enggak enggak sampai. <laughs> kabelnya yang lumayan lah Jack Wire. Oke bawaan masih ini bannya bannya CST. Apa? CST. CST itu kayak brand-brand apa? Brand, brand untuk sepeda? Ya brand sepeda untuk ban itu sebenarnya sih ya kalau saya beli online lebih murah, cuma karena beli di Medan ini lebih mahal, jadi sepasang itu tiga setengah. Tiga ratus Iya. Oke, abang beli online itu di marketplace yang tadi abang sebutin itu lah ya, Shopee, ya, Tokopedia dan lain-lain itu. Lain itu. itu. Ya, ya. Yang lainnya saya apa sendiri sih, saya cari sendiri udah itu aja sama Bang Abg. Karena kan ya demi kepuasan sendiri gitu kan. Nah. Lonseng Lonseng itu lonceng itu beli Bang. Lonceng enggak Bang datang dari langit Bang. Tiba-tiba datang. Kanyen gitu. kau pau kali kau memang kau. Enggak <laughs> mungkin ini dimasak. <laughs> Oke. Ah. Ya, uh, Stang, Stang bawaan. Stang pasti bawaan. Pokoknya bottom bracketnya juga udah kotak sih. Bukan bottom bracket itu mana? Oke, semano punya. Di dalam ini? Iya, dalam ini. Nah. Hmm. Kita coba lagi kita ada gancung barunya apa enggak? bolong. bolong. Kalau BMX mungkin iya Bang. Ya, kalau lipat oh, si... kok pakai so, kau tahuan kau. Oh oke okay, oke okay, oke okay. oke. Sip sip. Mungkin, mungkin ini aja dulu Men bang ini, abang, ya. Ini merek-mereknya ini cuma pemanis doang ya merek-merek daun sebenarnya daun-daunan. <laughs> ini hanya pemanis doang. Nah, pertanyaan terakhir Saya nih Bang. daun d Itu apa brand? Itu, ya brand d itu. Pepapin. Tapi ini nah, bukan punya. brand daun kan? oke pertanyaan terakhir bang, apa lagi mau ngabang upgrade ke depannya kira-kira ini? -kira sama sih, pastinya hub-hub nya mau saya buat jangkrik ini ya, yang sini ya krank nya mau saya ganti lagi yang ukuran 53 dan holotech sudah terus saddle pakai velo ini? Ya. terus ini pakai cakram, Cak, rotornya sudah ada sih, tinggal hmm. beli kalipernya aja depan belakang udah, hmm. tinggal itu aja ini aja ya? nah dan kira-kira totalnya ini abang habis kira-kira something lah berapa something aja nggak usah sebutin kalau mau sebutin juga nggak apa-apa. kira sudah murah sih mas ya. Ya mungkin kemarin itu hampir-hampir dua juga habisnya Dua dua ribuan. Dua ribu. Ya dua ribu. Ya, tapi udah puas sih kalau itu. Biarpun kita ah. rakitan second tapi itu rasa udah worth it banget. Gila ya. Berarti abang kedepannya nggak ada yang mau abang upgrade lagi gitu. Kedepannya sih ada, itu tadi saya bilang Rencananya itu tadi ya? cuman itu iya. aja? Oh ya udahlah Bang! Tuh. Itu mah ini oh, pengen, pengen. Udah biarin aja, biarin aja Oke okay guys, mungkin gitu aja dulu uh, informasi yang kita dapat dari Bang Darma seputar sepeda yang habis diupgrade oleh Abang ini. Uh, nanti kita akan coba cari-cari lagi informasi dari teman-teman yang mengupgrade sepedanya, mungkin dari nol benar-benar dari nol sampai sampai yang benar-benar terjadi. Ini cuma sekedar hobi aja bang, ya, ya? sekedar hobi, hobi bukan sekedar untuk kita pamer-pamer atau kayak gimana. Ini sekedar hobi dan sekedar info aja buat teman-teman semua mana ada referensi jika nah, kalau misalnya di atas ini jauh lebih banyak. Ya lho. pasti, pasti, pasti. Yang penting kita cuma sekedar memberikan informasi ke kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira kalau mau upgrade ya mungkin itu aja yang bisa kalian upgrade. Ya nominalnya nggak terlalu mahal. Bagiku mahal karena pastinya kalau di jawa lebih murah sih mungkin ya, jadi, jadi iya. lebih murah oke, buat teman-teman semuanya kira-kira kalian ada yang kalian upgrade gas sepeda kalian? yang kalian upgrade itu apa aja? kalian bisa komen di bawah dan kalau misalnya ada saran atau ide konten yang ingin kalian kasih ke aku atau bang, coba datangin sepeda ini, sepeda ini nanti aku coba cari info karena abang Ame ini teman-teman komunitas sepedanya tuh banyak di Medan dan sepedanya itu berbagai macam merek dan jenisnya, oke? oke teman-teman, thank you buat bang Ame, thank you buat bang Dharma, thank you buat semuanya bang si uu salah nama juga sebagai mengkamera kan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terus bahagia karena bagi yang kita ciptakan aku Zulkofiyanja dan bang Dharma Abdirilman Manulang melaporkan dari Berdakwah siu tengok yuk oh nggak berantak yuk yuk